Eh, S1 2 yo sahabat berdilar kembali lagi bersama saya di channel Jaya Rifle kediri Jawa Timur. Oke kali ini di kesempatan kali ini saya akan tes power dari senapan yang lagi ready stock di Jaya Air Rifle ya sahabat berdilar. Oke uh, kali ini saya akan mencoba uh, senapan yang pertama yaitu saya akan mencoba uh, senapan sub fusion 2565 klasik coklat chrome ya sahabat berdilar. Oke okay. kita langsung saja untuk uh, percobaan pertama tes power senapan angin ini Oke okay. dan untuk sub ini uh, minimal pompanya yaitu tujuh kali dan untuk maksimal pompanya yaitu 20 kali ya oke okay. dua 3 4lima Enam. Tujuh. Dan tidak lupa, di sini saya menggunakan lagi uh, mimis dari Superdome, ya sahabat bagilir. dengan uh, ukuran kalibernya ya 4,5 mm. Oke, di sana saya uh, sudah menyiapkan batu bata merah untuk sebagai uh, sasaran tembaknya. Oke, saya akan pembedingnya satu dua satu dua itu ya untuk tes power dari senapan sub-fusion eh, 2565 klasik eh, coklat full chrome oke kita lanjut ke senapan yang kedua yang restock dari saya rival. Ini eh, senapan yang kedua yaitu eh, sub fusion 2565 Magnum Chrome ya sahabat biliar. Oke saya pompa lagi sebanyak tujuh kali yaitu minimal pompanya dari senapan sub atau uklik 1 dua, 3 empat lima enam tujuh oke saya masukkan dulu mimisnya masih memakai batu bata merah yang sebelah kanan ya sebelah gelar bekas uh, yang sub yang pertama satu dua nah jadi belum kena ya sahabat-sahabat, untuk percobaan yang pertama kita lanjut ke percobaan yang kedua kita pompa lagi sebanyak 7 kali 1 2 3 4 5 6 7 Okay. saya saya membidik batu bata yang sebelah paling kanan. Ya, satu dua, hai, ya sahabat hai, untuk percobaan yang kedua dari senapan hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ini hasil betul -betul untuk senapan yang ketiga nah, jadi ini hasil betul -betul untuk uh, senapan yang ketiga yang redis, uh, yang restock di Jaya Rival yaitu gejlok DWP Fusion 1960 gamo kamuflase oke kita langsung tes powernya dari senapan angin ini masih menggunakan Mimi Super Doom dan juga masih menggunakan satu kali tarikan grendel Oke. langsung saja saya akan menembak yang paling kiri, batu bata merah yang paling kiri satu, dua Ya, untuk percobaan pertama. Lanjut, untuk percobaan yang kedua masih menggunakan satu kali tarikan grendel. Oke, masih menggunakan satu kali tarikan grendel untuk percobaan yang kedua. Kita lakukan tes powernya menggunakan batu bata merah yang paling kiri. Satu, dua. Nah, itu ya, saya untuk percobaan kedua dari senapan angin ini. Oke, kita lanjut untuk uh, senapan restock kita yang terakhir. Nah, ini uh, ada dua senapan yang restock. Uh, kita akan mencoba, uh, saya akan mencoba salah satunya ini sama-sama semua, dua ini sama semua, yaitu PCP Fusion 2560 AK47 lipat. Hijau, hitam, plus, manometer. Oke, okay. kita akan langsung. Eh, saya akan coba uh, menembak batu bata yang berada di tengah-tengah. Oh ya, untuk uh, tidak lupa, uh, jaraknya ini sekitar 10-15 meter, ya Sobat. Pikir, oke, okay, masih menggunakan satu kali tarikan grendel. Kita akan uji seberapa kuat sih power dari senapan angin ini ketika berhadapan dengan uh, batu bata. 1 2 uh, mantap banget ya sebetulnya untuk power dari uh, senapan PCP ini. Eh uh, satu kali tarikan Uh, satu kali tarikan grendel uh, bisa sampai menjatuhkan uh, batu-bata merah yang berada di tengahnya ya uh, oke okay, mungkin itu saja dari saya untuk informasi seputar senapan yang restock atau kembali nyetok dari Jaya Air Rifle. oke okay, sahabat bidular uh, yang ada di rumah jangan lupa untuk selalu klik like, comment share, and subscribe channel Jaya Air Rifle oke, okay, mungkin itu saja dari saya, sekian dari saya, saya mohon undur diri, terima kasih dan salam Badiler